Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini saya akan promosikan ini Batu akik Jamrut Zambia Ini asli natural Harganya pun murah Harganya hanya Rp40.000 Bisa bayar tempat Yang dan ketua yang berlaku Ini dimensinya sekitar 12 miliar. Harganya murah Ini batu-batu asli Bukan mas. Bacakan Mungkin Mungkin karena nya kurang bagus karena gitu harganya murah kalau yang bagus anda bisa tahu sendiri harganya sangat mahal ini sesuai kantong jadinya aman ini bukan untuk dikonsumsi atau siapa ini untuk dipakai untuk pemesannya bisa tinggalkan di kolom komentar terima kasih atas pertanyaan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh